Baiklah para sahabat Leslar, dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada unggahan spesial para sahabat, ya, dari akun Ramaji yang mengunggah sebuah postingan foto cantik Dedek Lesti Kejora para sahabat ya, sepertinya ini adalah foto free wedding ini luar biasa Tentunya Masya Allah para sahabat ya, kecantikan terpancar dari wajahnya Dedek Lesti Kejora yang membuat kita semakin bangga dan bahagia mengidolakan si cantik dedek Lesti Kejora dalam postingan tersebut juga kalimat caption yang dituliskan oleh Ramaji disitu mengatakan Bismillah Lesti Kejora wow, bismillah mudah-mudahan lancar semuanya para yang doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Postingan tersebut juga dibanjiri komentar yang sangat positif dari para fans yakni dari akun cikatriana.04 mengatakan dalam kolom komentar Cantik Masya Allah Ada juga komentar lain dari akun Instagram Derly Puspita 45 mengatakan dalam kolom komentarnya, "Ayo keluarkan semua kan love love love. Wah, pastinya sebentar lagi kita akan mendapatkan kejutan soal foto prewedding Lesti dan Rizky Billar selanjutnya, persahabatnya Mudah-mudahan ada foto prewedding ada Sunda yang dipakai Lesti maupun Rizky Billar. Kita makin gak sabar, persahabatnya menunggu kejutan vitamin yang akan diberikan langsung Lesti dan Rizky Billar soal foto prewedding mereka." Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada info spesial dari Crazy Fast Indonesia, para sahabat ya ada sebuah kalimat di situ lanjutin cerita yang ini penasaran sama skin balapannya nih sama mobil-mobilnya tuh, para sahabat ya ada kalimat caption yang membuat kita bahagia. Ada usul siapa aktor ternama Indonesia yang menurut kalian paling oke? Okay? Pastinya kita semua para fans kompak mengusulkan Rizky Billar, sahabat ya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi pemeran utama dalam film tersebut Kita makin bangga, makin tentunya bahagia persahabat yang bila mana Rizky Bilar menjadi aktor utama dan tentunya menjadi aktor ternama di Indonesia Dalam postingan tersebut juga tentunya telah repost kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Tulis nama Rizky Billar nih guys-nya Crazy Fast Indonesia yuk serbu Tuh persahabat ya Mengingatkan menginfokan kita wajib Untuk usulkan nama Rizky Bilar Dalam film tersebut Persahabat ya di sini juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yang dari Agung Rosy Lesa 24 Mengatakan Mending ramen ini daripada ngelantur kemana-mana itu sahabatnya fokus aja kita usulkan nama abang bilar supaya bisa menjadi tentunya aktor utama dalam sinetron atau film tersebut persahabat ya dan juga komentar lain diberikan dari akun lesnar 22 underscore di situ tertuliskan udah dong ada yang pemeran utama itu pilih bang B juga sekalian tuh persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan idola kita selalu memberikan Kebanggaan untuk kita semua para fans. Berikutnya, para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan postingan ini vitamin bahagia di pagi hari ini. Abang bilar lagi makan pagi persahabat ya ini video lama, tetapi kita melihatnya sungguh bahagia persahabat ya. Kegantengan selalu terpancar dari Rizky Bilar membuat kita semua, khususnya emak-emak Lesler nih selalu baper dan meleleh nih, melihat kegantengan tentunya dari Rizky Bilar. Postingan tersebut juga dibanjiri komentar dari fans, yakni salah satunya dari akun Instagram. Sri 59357 mengatakan, "Orang ganteng, apapun juga ganteng, enak tuh sarapan pagi tuh, bersahabat ya. Kalau Udah orang ganteng pasti mau diapain juga, tetap ganteng persahabatnya." Contohnya Rizky Billar mau diapain juga, tentunya sudah ganteng nih, luar biasa memang kebahagiaan selalu kita dapatkan. Dari idola kesayangan kita Lesti maupun Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah kabar bahagia untuk lagu Lesti Kejora Bawa aku ke penghulu menjadi nomor satu kembali Dalam Dasa Dangdut Tereksis Persahabat ya Dasa Dangdut Tereksis luar biasa Lagu Lesti Kejora bawa aku ke penghulu bisa tentunya di urutan nomor pertama. Persahabat ya, suatu kebanggaan, suatu tentunya kebahagiaan juga buat kita. Alhamdulillah, karya-karya dari idola kesayangan kita selalu bisa diminati dan selalu booming. Persahabat ya, Doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Gila. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial banget nih, persahabat ya. Ini adalah Pertemanan, persahabatan yang sangat tentunya terlihat seperti saudara persahabat ya Rizky Bilar bersama Adi Sky Membuat kita semakin tentunya bangga atas pertemanan mereka Mudah-mudahan saja selalu erat dan selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua para fans Kita doakan buat mereka juga persahabat yang mudah-mudahan diberikan kebahagiaan Kesehatan selalu untuk Adi Sky dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru seputar Lesti dan Bila selanjutnya? Mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin, kabar baik, dan kabar bahagia. Tetap antiknya channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru seputar Lesti dan Rizky Bila. Mungkin informasi di pagi hari ini bersahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, meminu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.